Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Leslor dimanapun kalian berada di FATV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat Leslar dimana kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar bahagia nih Sekedar mengingatkan info bahagia Info resmi langsung Dari Ibu Harsili Ahmad Persahabat yang mengenai acara Leslar di Indosiar Perhatikan di meganis Instagram pribadi milik Ibu Harsili Menginfokan bahwa Leslar belakang, belakang akan hadir hari Senin Persahabat yang dicatat hari jam dan tanggal nih, persahabat ya hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 live pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ini live bukan tapi lagi persahabat ya Ibu Harswi menginfokan live di Indosiar jam 20.30 tentunya Leslar akan menguak semua kontroversi yang selama ini pas abad, ya, yang menjadi sorotan mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk dede dan kakak Bilar ada kalimat ketsen juga yang dituliskan oleh Ibu Arsiwi Ahmad wow kontroversi kakak Rizki Bilar dan dede Lesti Kejora sudah semakin heboh di luar sana dengan pernikahan siri dan tiba-tiba kehamilan dede yang bisa dibilang mengejutkan Sebenarnya apa sih yang terjadi pada mereka? Untuk itu, Indosiar mengundang kakak Rizky Bilar dan Dedek Kejora untuk membongkar segala rahasia yang selama ini yang seperti ditutup tutupi itu, persahabat ya. sini kakak Bilar dan Dedek Kejora akan tentunya menjelaskan membongkar semuanya, persahabat ya. Kakak dan Dedek sudah janji akan membuka suara di Indosiar nanti dalam acara Leslar black belakang Senin, tanggal 4 Oktober 2021 jam 20.30 Barat hanya di Indosiar. Yang sudah penasaran wajib nonton, jangan sampai kelewat tuh persahabat ya, jangan sampai dilewatkan untuk selalu stay by terus menyaksikan Leslar Black belakang bahwa tentunya Dede Alastin yang akan membongkar semuanya. Salam hangat dari Ibu Harsiwi sama persahabat ya. Yuk nonton kompak! Dan tetap solid selalu mendoakan yang terbaik mensupport mendukung dede dan kakaritski pilar dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yani dari akun instagram mirna 30 rio semoga dilancarkan acaranya amin masya allah banget yang luar biasa selalu positif komentar dari para fans sejati leslar dan selanjutnya ada sebuah hubungan spesial juga yang kita dapatkan Ini kabar bahagia juga yang kita dapatkan Masya Allah banget ya Untuk di Rans Entertainment ini Sudah 4 trending nih Kolaborasi Bumil ya Masya Allah banget Dan di channel Youtube nya bayi Paula juga Ini trending 8 Masya Allah luar biasa Berkah barokah pokoknya untuk Bumil Bumil Sultan ya Masya Allah banget Semakin bangga dan semakin bahagia bahwa hubungan antara empat bumi Sultan ini selalu harmonis Masya Allah, luar biasa Tentunya kita gaspol juga persahabat ya Untuk selalu mendukung vlog-vlognya dari idola kita Dede Lesti dan kakak Pilar Dan ada kabar bahagia juga yang kita dapatkan nih persahabat ya Untuk subscriber Leslar Entertainment ini sudah mencapai 500.000 subscriber ya Wow, Masya Allah Seminggu lebih sudah 500.000 ribu Mudah-mudahan 1 bulan 1 juta, amin Doakan dukung selalu untuk karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Mungkin ini di kembali oleh akun Just Leslar Ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah, Masyaallah banget ya Luar biasa, Alhamdulillah, bersyukur Untuk kita semua fans fans Alhamdulillah karya-karya terbaik dari Leslar selalu diminati oleh banyak orang dan kita lihat juga para sahabat di sini banyak sekali komentar dan tanggapan juga yang diberikan dari fans sejati. Dari akun Senyanskarsusanti delapan 883 tiga, stok-stok atu Leslar Entertainment keluarin vlog mantapnya masak-masak ya, buka gado atau pengen lihat deh kemarin ekspresi waktu deh hamil, ke rumah gitu ekspresi suaminya masya Allah Leslar Entertainment mohon diam mohon bersabar persabar ya pastinya bakal ada kejutan yang kita dapatkan dari Leslar Entertainment, dukung, doakan dan support terus yang terbaik untuk idola kita. Dan ke kabar berikutnya juga Perhatikan bersama di sini ada info bahagia juga yang kita dapatkan ya, Kemarin ada kabar bahagia Untuk kita semua Bahwasanya Lesti Kejora Akan live bersama Lesti Dailia Tuh besok Ini kemarin diunggah Live Lesti Daily bareng Bos Babe ya guys, kata Dede, yuk tuh, Masya Allah banget ya Pantengin Instagram Lesti Daily atau Instagram Dede Lesti Kejora bakal ada live nih Kita dapat juga info bahwa live-nya habis Maghrib katanya tuh persahabat ya Mudah-mudahan saja ada vitamin, ada kejutan, dan ada cidukan manja dari Dedek Lesti dan kakak Bilar